Lukisan Salvator Mundi, karya dari Leonardo da Vinci, yang dibuat tahun 1499 dan selesai tahun 1510, adalah lukisan termahal di dunia, yang terjual di angka 450 juta dolar, atau sekitar 6,4 triliun rupiah. Pada tahun 2017 di Balai Lelang Christie. pembelinya adalah pangeran Arab Saudi yang bernama Badr bin Abdullah bin Muhammad bin Farhan al-Saud.